klik lagi sama gua Raffi di channel Rafika Biang pastinya ya kali ini kontennya masih sama masih tentang reaction ya sesuai di thumbnail dan di judul gue mau nge-reaction video-video drama Indonesia yang sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat boom gitu ya. gue sam sampai bingung gue mau ngomong apa sih tentang drama itu so langsung saja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu jangan lupa dong di subscribe di like di komen dan di-share ke teman-teman kalian biar channel gue berkembang dan teman-teman kalian tahu So langsung aja kita meluncur ke videonya ya So langsung aja kita meluncur ke video yang pertama Oke okay? Mana ya, mana ya Ini dulu Sebentar Sebentar, ini judulnya gue dapat dari Youtube ya bahannya ya hanya ayah yang mengerti. Kita kecilin ya. Semoga nggak copy ya musiknya ya. Oke, kita play. Eish. <SILENCIO> hey. Bentar-bentar, bentar. Sampai sini ada yang paham gak nih? Ceritanya apa? Gue gak tau ya makin hari tuh orang-orang makin... Kayak makin gak pengen normal gitu. Makin hari tuh makin ada aja yang dicari-cari aja tuh yang aneh-aneh. Ya salah satu contohnya ya ini nih kita kita kita telisik lebih dalam kita kulik lebih dalam oke okay? pelan pelan oke okay, pertama temennya mau minum terus disenggol ya ini kalau pandangan gue ya bercanda gitu bercanda teman disenggol terus kena bajunya oke okay. nah dia juga ketawa nih dibales dong bahasa juga bajunya dibalas dibanting gak terima hmm. oke okay. masalahnya kenapa lu ituin ke muka kenapa lu malah jadi mandi itu Ini konteksnya kayak lagi mereka lagi bercanda, bercanda, bercanda, bercanda. Ada yang baper satu, terus yang satu malah, "Ayo orang lagi bercanda lu malah baper kayak kayak gitu deh. Tapi bikinnya agak aneh, kenapa harus minum tumpah-tumpahan begini sih? Udah gitu, kita lihat ya. Nah, ketawa, ketawa. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Dia bangenting Bang sambil ketawa nih, tuh eh eh mandi dong dia dong <laughs> apa sih ini asli aneh banget asli asli nggak ngerti lagi gue mantasan judulnya hanya ayah yang mengerti kita baca komentar-komentar ya gak mau dibalas balik Ah ini maksud gue dia tuh kayak gak mau dibalas balik baper gitu loh cuma kenapa harus Main air begitu sih di pinggir sawah lagi so sweet buat suka bercanda tapi nggak mau diajak bercanda ya betul. Banyak nih temen yang kayak gini kalau dia yang ngebecandain kita nggak apa-apa tapi tiba dia di becandain balik langsung baper. Nah ini maksud saya ini, ini maksud saya ya guys ya. Oke lah ini masih masih ada. Masih ada ceritanya, oke. Okay. Masih ada ceritanya, masih bisa kita telah ah lebih dalam gitu. Masih bisa mana lagi ya? Tadi ya, oke okay. lah. Aku balik-balik lagi sih. Uh, sini aja deh. Oke, okay, ini video yang kedua ya. Oke, okay. ini video yang kedua ya, guys ya pacar kamu bisa motoran nggak? Oke, okay. ada namanya dong. Eh gede ini stiker, stikernya halu, halu nggak tuh? Oh ceritanya nih gua luka lah ya si cowok ini lagi luka tuh di perban, di perban. Gua gak tahu ini lipstik atau apa nih merah merahnya? Apa betadin? gua nggak tahu nih. Ada jepitan dua tuh di stang motornya, gokil nggak tuh? Mungkin ini salah satu menandakan bahwa si cowok udah punya cewek Ditaruh jepitan di sepionnya Memang anak-anak Masa kini tuh selalu ada aja idenya ya Oke langsung aja kita play Oke nggak bisa bawa motor Oke ceweknya marah Ini biar gue aja yang bawa Oke eh balik lagi ke sini ngapain sih cocok ya tapi kenapa ekspresinya malah marah ya di sini gua aja yang bawa gua jengbo harusnya kan udah gua aja yang bawa gitu aja ekspresi-ekspresinya tuh ekspresi kasihan peduli gitu loh bukan marah masa marah kayak gini sih Ya elah, mudah-mudih, mudah mudik mudah <laughs> Perkarangan kunci doang, aja. lihat liatan senyum-senyum. Cok, adik cinta enggak selamanya indah. Dik, <laughs> oke, kita baca komentar komentarnya ya. Wow, bagus sih Oke, sejauh ini kok komentarnya ini ya? positif sejauh ini komentarnya positif dan masih jelas apa jalan cerita e-dramanya eh, masih jelas cowoknya sakit nggak bisa bawa motor akhirnya cewek yang bawa motornya Oke okay. harusnya tuh ya bukan apa namanya bukan ceweknya yang bawa motor lu ngapain masih sakit keluar-keluar anjing aneh betah di rumah aja udah lu kalau sakit, ngapain lu keluar-keluar? Oke, ini asalnya kita meluncur ke video yang terakhir ya. Ini video yang terakhir nih. Ini yang tadi gue bilang ya, drama-drama Indonesia yang sangat kreatif dan sangat-sangat-sangat-sangat membanggakan. <guruh> kita lihat kompilasi judulnya kompilasi TikTok Johan Sture lucu. Mas oh, jahat hati dong, Mbak. Saya nggak jalan lo Mbak. Oke. Okay. Ntar ntar kita ulang. Mas jahat ya hati dong. Bagus. <laughs> Udah jelas banget dia ya yang nyenggol ya. Sedih ngomong Mas kalau jalan hati hati dong dan si cowok bales ini. Mbak, saya nggak jalan lo Mbak. Eh iya benar. Ini masih masih benar nih. Saya nggak jalan lo Mbak ada orang jahat aduh ada apa ini jadi gini tadi dia ada apa ini enggak tadi dia jangan banyak wacot anjing gampang si goblok kesel gue Ceweknya senyum anjing, cowoknya ketawa anjing, babi banget, ya allah. Ya aku suka deh semua orang yang kuat. Oh, ya aku juga suka. Sam ini nih, gue selalu ngeliat ekspresi ini nih, enggak banget tanya. Makmal sebat gue lihat ekspresi yang bisa ngebela dirinya sendiri. Yo jalan. Oke. Okay. Ini dia gimana? Kamu milih dia dibanding aku? Bukan. Aku nggak mau diselingkuhin sebelum kita jadian apa sih apa sih anjing coba pelan-pelan ya ini emang agak sulit dimengerti ini asli ini butuh butuh ketelitian dan analisa yang bagus itu ada semua orang yang kuat Bentar, ini dia jatuh ya aku suka di semua orang yang kuat Oke okay. eh aku suka deh sama orang yang kuat kan tadi konteksnya lo lagi berantem konteksnya tabrakan kenapa tiba-tiba jadi suka anjing aneh banget dibalas sama cewek eh si cowok ya, aku juga suka sama cewek yang bisa ngebela dirinya sendiri iya aku juga suka sama cewek yang ngebela dirinya sendiri bak deh ngebela apa cu Kiri, anjing jalan ini dia gimana? kamu milih dia dibanding aku <laughs> anjing coceret ayo jalan ini gimana? kamu oh, lebih milih dia dibanding aku itu kenapa konteksnya lari-lari ke situ sih ya kenapa absurd banget anjing bukan aku gak mau diselingkuhin sebelum kita jadian maafin aku ini lucu banget gue lucu banget asli hmm. maafin aku. aku nah gitu tuh. sana kayak bercanda buat mukanya tuh gak lu anjing kayak gledek buat ini lagi. <tisng> Allah, gue lucu banget. Ya Allah. Oke, lanjut. Gue nggak berhenti-berhenti ketawa nih. Ah, ini nih yang paling absurd ini nih. <tis> Lu tahu ini apa nih? Di dalam bajunya ada baju, ada baju lagi warna merah. Tangannya warna merah. Kita kita saksikan, kita lihat apa yang terjadi sama orang ini, oke? Okay? Ini mana? Nah. ini semua gara-gara lu -gara ya. ya tadi dia nolongin kenapa jadi semua gara-gara dia anjing anjing ini sumpah ini absurd buat lari-lari buat ini ceritanya anjing sesuai buat dibengerti nah senyum dia senyum senyum dia senyum anjing tuh senyum si anjing si anjing nggak asep anjing asep goblok senyum Mungkin anjing kenapa mas diam aku Spiderman apa sih ini anjing anjing ngoblok diam aku Spiderman itu dari mana asalnya anjing mau ditolongin aku oh di <memotuk Exodus cabeere> dia maka speederman eh hai hai hai hai hai Hai aku bisa nangis nih gue nih gue daten nih lu coba anjing Dia lompat editannya sungguh sangat Hollywood sekali, ya. Dimana Spider-Man itu pakai jaring gitu, dia lompat dan... Udah. Nih, awak nih masih ada hijau bangsa. di masih ada pisang. Nih, ini bangsa terbang Spider-Man. Nih, apa Superman? Udah. Anjing terbang anjing. Asikai ini dapat baju. Nggak habis-habis dah, lalu lucunya asli. Udah, sakit betret gua. Anjing, anjing goblok nih di mana harus itu orang kalau dapat sesuatu seneng kita lihat ekspresinya. Asik-nya eh dapat baju, asik eh dapat baju, asik eh dapat eh baju, asik eh dapat baju, flat buat ngomongin flat buat baju. anjur banget anjing. ini maksud gue nih drama-drama yang sangat kreatif dan sangat membagongkan ini tuh kayak drama ini tuh enggak drama scientific tahu nggak lu anjing yang yang plotnya tuh maju mundur atas bawah ini bukan maju mundur lagi nih plotnya atas bawah kanan kiri serong-serong anjing anjing aneh hewat asli so segitu aja video kita kali ini ya, menurut kalian gimana? lucu nggak? atau cuma gua doang yang rasa lucu? coba tulis di kolom komentar ini absurd banget, asli absurd banget buat gua ini tiba-tiba Spiderman editannya begitu lagi, anjing, tapi ini tuh kayak dia nih emang bikin konsepnya tuh kayak gini gitu kayaknya ya kalau menurut gua dan viewersnya tuh sampai juta-jutaan co dan mungkin menghibur ya untuk orang banyak gue lebih suka drama-drama kayak gini walaupun enggak jelas dibanding mandi lumpur ngupas telur terus mandi malam-malam Wah itu kacau sih itu tuh enggak banget ini masih mending lah inilah masih masih dipikirin ini tuh kayaknya tuh mereka tuh konsep banget ini dikonsepin makanya bisa kayak gini dan lucu gitu menghibur So keren lah ini buat yang bikin video ya Gue gak tahu sih nama aslinya kayaknya ini nih Johan Sture kayaknya nih Yang bikin nih So segitu aja video kita kali ini Menurut kalian gimana lucu atau enggak Coba tulis di kolom komentar Apa pendapat kalian Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya Jangan lupa di subscribe, di like, di komen Dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi ya so segitu aja video kali ini, dadah sampai ketemu di video selanjutnya